kerhalodo langit Caang narawangan isuk isuk nuker hanet moyan panonpoe moncorong ti belah wetan sawah anu mata kuas anu ningan curcor cair nan heran kau sore nak ken tongo Dengan lembur matu Pangbalikan Lembur Pemidangan Nyadidinya Pisan Lembur Kuring Tempat Asih pangancikan. Sahabat, meskipun cuma tinggal uh, tiga rumah, tapi tempat ibadahnya juga ada langgar musola. namanya Pak Imaran Ayalku enah bisa Poe kerhala do Langit Caang narawangan suk nuker moyan mo panung poe moncorong ti belah wetan sawah anu ngelak mata kuas anu ningal curcor cai anu heran Ka sore naken Tonggeret kah dengan embang hari ring orang tilang. Balikan lembur, pamidangan nyadi, dinyapisan lembur, kuring tempat asih, pangancikan mata betah, turut dapat mungkin video jalan-jalannya cukupkan mudah-mudahan memberi inspirasi dan jangan lupa untuk dibukung dengan cara di like, comment juga di subscribe terima kasih sampai berjumpa di video berikutnya.